Karena Tuhan menjawab sesuatu dengan iman Kunci keberhasilan sebuah doa yang dijawab oleh Tuhan adalah adalah Pertama-tama Rela melepas pengampunan Itu nampak diajarkan oleh Tuhan Yesus Dalam doa Bapa kami Ampunilah kami Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Selamat berjumpa kembali Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Shalom Marilah kita mendengarkan kotbah Bapak Pendeta Iwayan Darmadi Sarjana Teologia, Yaitu kotbah Ibadah penghiburan Yang mengambil pembacaan di dalam Pengkotbah Pasal 9 Ayat 13 sampai 18 Mari kita simak pembacaan firman Tuhan dan Khotbah. Selamat mendengarkan. Kita puru perjanjian lama yaitu pengkhotbah pada dengan ayat Pengkhotbah pasal, pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman ini secara perlahan. Dan mari kita berupaya untuk memahami serta menghayati firman ini Hikmat lebih baik daripada kuasa Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari Dan nampaknya besar bagiku Ada sebuah kota yang kecil Penduduknya tidak seberapa Seorang raja aku menyerang Mengepungnya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 Tidaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat ini, jemaat ini. Keluarga yang berduka cita Sidang penghiburan yang sama-sama diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Malam hari ini Kita melakukan ibadah penghiburan hari yang ketiga Atas meninggalnya Saudara kekasih kita Ibu kita kakak kita saudara dan teman kita almarhumah almarhumah niduh sukerti tiga hari yang lalu kini ini malam ketiga dalam ibadah penghiburan ini Allah kembali menyapa kita mau menghibur dan menguatkan kita lewat berita FirmanNya melalui pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai ayat 18 kita pengkhotbah saudara-saudaraku adalah merupakan sebuah kitab yang menarik sekali untuk menjadi perenungan, bukan karena tema yang diketengahkan oleh si pengkhotbah di sini yang dikatakan tentang kesia-siaan. Memang merupakan sikap yang pesimis penulis terhadap kehidupan di bawah matahari ini, seperti kata pengkhotbah kesia belakang segala sesuatu adalah sia-sia kita lihat dalam pasal 1 dari kita petbah ayat yang kedua apabila kita terfokus pada tema kesia-siaan ini maka renungan ini rasanya tidak menghibur dan tidak memberikan arah tidak memberikan bimbingan kehidupan yang berpengharapan karena semuanya dikatakan sia-sia. Karena apalah artinya hidup jika segala sesuatunya adalah sia-sia, seakan-akan tidak memberikan penguatan, memberikan penghiburan bagi kita ketika kita hanya berfokus pada kesia-siaan itu. Nah, jika kita merenungkan lebih jauh, sebenarnya pengkhotbah di sini mau menggambarkan bahwa hidup ini Indah Hidup ini bermakna Apabila dilandasi Dengan Kepercayaan kepada Tuhan Allah Hidup ini indah Bermakna jika dilandasi dengan Kepercayaan kepada Tuhan Kita garis, garis bawahi kepercayaan Karena hidup tanpa Tuhan Memang adalah sia-sia Hidup yang demikian Hanya berakhir Di pekuburan tetapi hidup yang berpengharapan kepada Tuhan Allah Artinya hidup yang memahami Allah Tentang Tuhan yang ia imani Maka ia akan mengisi kehidupan itu dengan sebaik-baiknya Ia memahami bahwa hidup itu tidak berakhir di sebuah pekukuran Tetapi hidup itu masih berkelanjutan setelah kematian yang terjadi di bumi ini saudara pengkhotbah menyampaikan bahwa hidup ini Menjadi bermakna apabila seseorang memiliki hikmat Hikmat lebih baik daripada per, keperkasaan, kejayaan, kedudukan, pangkat dan sebagainya Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, luar biasa Hikmat dipandang sebagai sesuatu yang sangat mendasar yang perlu dimiliki oleh setiap orang Dalam menjalani hidup Yang tidak menentu Dan berubah-ubah di dunia ini Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Dalam rangka menunjukkan Betapa penting dan berharganya hikmat ini Maka penghutbah menceritakan Sebuah perumpamaan Yaitu cerita tentang seorang miskin namun berhikmat Yang berhasil menyelamatkan kota dari kepungan raja yang sangat agung itu Kita lihat pembacaan tadi Kita dapat mengerti bahwa dengan cara Atau dengan diplomasi yang dilakukan oleh orang miskin itu Raja agung itu tidak menunjukkan kepungannya terhadap kota Dengan penduduknya sedikit ini. Yang ditonjolkan dalam cerita ini adalah Peran hikmat Bagaimana orang miskin Tadi itu memiliki hikmat Dalam berdiplomasi Menghadapi raja yang agung itu Bagaimana hikmat yang ia miliki Dalam menghadapi hal-hal yang besar itu Peranan hikmat Begitu bernilai saudara -saudara. Dengan hikmat hidup seseorang Menjadi berarti Sebab tidak penting Berapa lama Seseorang itu hidup tetapi bagaimana ia mengisi kehidupan itu dengan baik Itulah yang terpenting Lebih tegas lagi Tidaklah terlalu penting Sudah berapa lama orang itu mengenal Kristus atau hidup sebagai orang Kristen Namun yang lebih penting adalah Bagaimana ia menghayati arti kehidupan dalam kekristenan itu Ini yang lebih penting daripada seberapa lama sudah dia hidup sebagai orang kristen. Sebab apakah gunanya hidup dalam kesia-siaan? Sekalipun tindakan orang miskin tadi dikatakan cepat dilupakan orang, namun makna hidup sudah diukir dengan tinta emas dalam sejarah kehidupannya. Manusia tidak boleh berharap pada puji-pujian dan kemegahan-kemegahan -kemegahan dunia ini. Karena segala sesuatunya akan cepat berlalu. Demikianlah <SILENCIO> menegaskan di sini bahwa semegah apapun yang ada di bumi ini, semuanya akan berlalu. Tetapi kasih karunia Tuhan Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu semua kemegahan-kemegahan dunia yang ditonjolkan adalah menghasilkan sebuah kesia-sia Tetapi kemegahan dalam Tuhan karena hikmat memahami Allah Itu menjadi sebuah yang kekal dan abadi sudah saudaraku Betapa berharganya hikmat untuk dimiliki dalam kehidupan kita dalam dunia ini kita selalu berhadapan dengan berbagai tantangan dan kenyataan-kenyataan hidup yang pahit Tantangan hikmat Hikmat sering bingung atas berbagai perubahan dan persoalan-persoalan hidup Disinilah kita ditantang dalam mengkapi sebuah masalah dengan hikmat dari Tuhan Allah Setinggi-tingginya hikmat manusia tentu ada batasnya Sepandai-pandainya manusia pasti ada kelemahannya. Karena itu, pengkhotbah mau mengajak kita untuk hidup berserah kepada Tuhan, membuka diri terhadap hikmat Allah sehingga Tuhan menuntun dan mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar, ke jalan yang dikehendaki Tuhan. Walaupun dunia ini, walaupun di dunia ini kita tidak memperoleh penghargaan oleh dunia ini, Walaupun dunia tidak pernah menghargai kehidupan kita Namun Tuhan menghargai hidup kita Dan kita disayangi oleh Tuhan Allah Luar biasa Tuhan kita Walau dunia membenci kita Walau dunia menghina kita Namun Tuhan menghargai dan menyayangi kita dengan kasih sayang yang sempurna Hari ini sudah saudara saudaraku kita berada pada malam penghiburan yang ketiga Keluarga di tempat ini ditinggalkan oleh keluarga Salah seorang ibu, kakak, adik, teman mereka Yaitu ibu Nilu Sukerti Mereka tidak akan mendapatkan kekuatan-kekuatan yang bersifat kekal Jika mereka hanya mengandalkan kekuatan dunia, kemegahan dunia, kehebatan dunia semuanya akan menghasilkan sebuah kesia-siaan. Tetapi di sini firman Tuhan mengarahkan kepada kita, kepada keluarga, andalkanlah Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan, berserulah kepada Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan, minta apa yang hendak engkau inginkan dalam hidupmu. Dengan iman yang sungguh, Tuhan pasti menjawabmu. Karena Tuhan menjawab sesuatu dengan iman.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 karena itu hidup di dunia ini adalah hidup yang saling mengampuni, saling mengasihi, disempurnakan oleh hukum kasih oleh Tuhan Allah, oleh Yesus Kristus. Mas saudaraku, keluarga malam hari ini dapat dikuatlah firman Tuhan yang menegaskan dan menekankan bahwa hendaklah keluarga dan kita semua senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan ini. Karena sehina apa Karena apapun kita Sesedih apapun kita, sebergumul apapun kita, Allah kita sanggup mengubahkan semua itu menjadi kebahagiaan, menjadi sukacita yang abadi. Karena itu, tinggikanlah, berserulah kepadanya serahkan hidup ini seutuhnya kepada Dia. Kristus sudah datang menyelamatkan manusia. Ia datang men menyelamatkan dunia ini. Ia datang mewujudkan kasih dan hikmat Allah. Dan olehnya manusia diselamatkan dari dosa dan maut itu Luar biasa Allah kita Allah dalam Kristus Yesus kita Dalam Kristus kehidupan ini tidak sia-sia lagi Karena ia sudah berjanji Ia sudah berjanji untuk memberikan keselamatan Ia sudah berjanji mengayomi Ia sudah berjanji meluruskan setiap yang bengkok ia berjanji untuk memberkati Ia berjanji untuk menghibur Ia berjanji untuk menguatkan Karena Allah datang dalam kasihnya yang abadi itu Ia telah memberikan semua yang terbaik dalam hidup kita Dalam Kristus kehidupan ini tidak sia-sia Namun hidup ini dan masa depan menjadi berarti di mata Tuhan Karena itu sudah Apapun beban hidup kita Apapun persoalan kita Apapun yang kita. Kita senantiasa berseru kepada Tuhan Kita memohon kepada Tuhan Dan inilah yang digelar oleh gereja Tuhan Gereja Tuhan terus mengupayakan Mengumandangkan firman Tuhan Mengumandangkan ibadah-ibadah Antait, ibadah minggu, ibadah komisi, ibadah insidentil, ibadah penghiburan seperti ini Selalu mengumandangkan tentang kebenaran firman Tuhan Yang tujuannya adalah hanya satu yaitu membimbing umat Untuk terus hidup Dalam hikmah Allah Untuk hidup Dalam bersandar kepada kasih karunia Allah Yang sudah mewujudkan Kasihnya yang begitu Luar biasa Sekali lagi saya katakan Seberat apapun Persoalan yang menimpa hidup ini sebergumul apapun kita dalam hidup ini Serahkanlah kepada Tuhan Allah Dan berserulah kepada Ia yang maha baik ia yang maha kasih Ia yang rela berkorban untuk umatnya Ia itulah, yaitu Kristus ini Yang akan menolong kita semua Keluarga dihiburkan Kita semua dikuatkan, Dan kita dibimbing ke arah yang lebih baik oleh Tuhan Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kita yang mulia Amin Terima kasih karena sudah Mengikuti khotbah Bapak Pendeta Iwayan Darmadi Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan di channel saya ini, channel Pak Kayan. Jangan lupa tonton terus video-video saya di channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan Tuhan memberkati. Shalom.